assalamualaikum bosku, apa kabar semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini trip mancing lagi biasa Bagian pertamina ini bagannya tinggi banget nih baru dia punya Pak ahmad bagannya baru tinggi bos kayak mau oh, manggung nih, sini nih oke okay, poskyo ini pemandangan bukan vitamina oke okay. semalam sepi-sepi aja sih kayaknya nggak ada yang strike karena kebiasaan ya nelayannya terlalu mepet jangan heran dan jangan kaget poskyo Ya, saya Q. Tuh, ada berapa biji tuh Ini ikan yang gak tahu pada kemana. bagan pau empat puluh. Oke, bosku, jangan lupa dukung channel saya cara subscribe like comment terima kasih bosku on doanya bosku bosku terima kasih apakah masih setrek guys uh kayaknya untuk ayo loncat loncat uh -huh. cendro anakan bos lumayan bosku cendro uh -huh. Uwe, mantap ikan spidol bosku lumayan juga sih ya yeah. aduh wow wow wow jangan ngamuk kau ini lilin dan wih titiknya serem bosku beri nyoy bosku dan nah, cekel sampai nyampe ya, sih eh amit amit eh kalau gigit enak nih rasanya nih, uh. Uh, bulen banget rasanya uh. giginya kayak sikat kawat ayolah uh, enak lu ye vitamin misi oke okay, masuk sini itu tempat kau mancingnya dikelilingin nelayan Pantesan ikan gak pada muksi ini ya. coba yuk nelayan, Nah, no, ngangkat jaring. oke, gua kayaknya bisa ngapung nih perpulang. mantap, semoga stretch centro lagi. yang babon mantap.